yo ya, mawar lalu ping, dari bawah dari atas ke bawah ya, saya ya, ayo. ya, ya. Atas, ya. Atas. yuk oh, sikap tepat uji yuk kuda-kuda singarin yang ada yuk siap lihatkan apa-apa dan langkah lakukan gerakan kata melepar tubuh lanjutkan mawar pekan Yo, siap. Ayo, kalian kalaman. udah lama, sudah bisa, ayo. Ayo kuda budaya, Pendek. Kuda budaya, Pendek. Kurang lebar, Mas. Ya, uh. Yo, siap. Yo, siap semua. Ih. Uh. Si, siapa? Siapa? Siapa? Yang sudah, sekaris menghadap oh. si. Nah <cAir Ministries> Hai, hai, hai, hai, eh hai, hai, hai, nanti, hai, hai, hai, hai, hai, Aku hai, mau hai, nih. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Lah, lah, hai, hai, Tuh, tarik. Nah, e nah e lagi. E lagi. Nah. Jaga, kemudian, kemudian, kemudian. nah. Kalau pakai yang cara ini setelah main main samping main samping adik di kayak gitu, main nah, kayak gitu. Eh, sama dasar ya, ya, ya, ah, ini injin, injin, injin, kita ya. lagi dengan saya, Ahmad Dhani dalam acara Sekilas Info yang hadir di sela-sela aktivitas Anda. Oke, okay, kita coba, part. kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya, oke. Okay. Oh, mati, ya. Sudah. Oke, di coba, coba Ya, anu, posisi, anu apa, delay-delay uh, Ya, nah sekarang kembali lagi pada aplikasi tadi Aplikasi tadi, kita tambahkan kalimatnya ya Ya, Bok, nambahkan tambahkan kalimatnya Jadi, di klik edit Klik editnya, ya itu ada pengaturan pengaturan ya setelah pengaturan sudah selesai ya Gak nah, bisa kan langsung aja latihan te tekan Yuh. latihan sponsori Sponsor ya kamu difoto oh, iya ada satu apa yang lebih canggih lagi tapi tidak apa-apa. Kita belajar untuk sementara untuk ini. Tapi dasar, ya, dasar. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Bu,